ambil gambar dari tempat Julian terbuka. Kevin eh, nggak kepanasan nggak di kamarnya? Kevin, Enggak, enggak nggak kepanasan? Kayaknya banyak AC itu di sini. AC, angin sepoi-sepoi. Ada yang baru bangun di belakangnya tadi gue keliat, baju coklat. Ya, mana? Sebentar Pak, ini bisalah Pak? Belum, belum ada nih. Banyak oh, kan? error! Tra error, Pak! Sebentar. Ya, aku tahu. Kalau yang lain masih diam? Di dalam soal kedua ini memiliki dua benda. Selangkah nama saya Veronica dari kelas 11 MIPAN 6, saya ingin mempresentasikan soal nomor 2. Jadi, dalam soal kedua ini memiliki dua benda. Benda yang pertama memiliki x 4 dan Y-nya 3. 7,5. Benda kedua memiliki X-nya 4 dan Y-nya 3 Kedua benda ini memiliki luas Luas yang pertama itu Dengan panjang 4 Dan lebarnya 3 Luas yang kedua memiliki panjangnya 8 Dan lebarnya 6 Untuk mencari jawaban nomor 2 ini Kita menggunakan konsep X, XO dan YO Untuk mencari XO X1 dikali A1 Ditambah X2 dikali A2 Per A1 ditambah A2 sama dengan 4 dikali 4 kali 3 ditambah 4 dikali 8 kali 6 per 4 kali 3 ditambah 8 kali 6 4 kali 3 12 dikali 4, 48 8 kali 8 kali 6 48 dikali 4 sama dengan 192 per kali 3, 12 ditambah 8 kali 6 48. 48 48 ditambah 192 sama dengan 240 per 12 ditambah 48 sama dengan 60 jadi 20, 240 per 60 sama dengan 4 untuk mencari Y O rumusnya sama saja seperti mencari expo Cuma X nya diganti Y Seperti ini Y1 dikali A1 Ditambah Y2 dikali A2 Per A1 ditambah A2 Sama dengan 7,5 Dikali 4 kali 3 Ditambah 3 Dikali 8 kali 6 Per 4 kali 3 Ditambah 8 kali 6 4 kali 3 12 dikali 7,5 90 8 kali 6 48 dikali 3 144 per 4 kali 3 12 ditambah 8 kali 6 sama dengan 48 90 ditambah 144 yaitu 234 per 12 ditambah 48 yaitu 60 jadi 234 Dibagi 60 puluh sama dengan tiga dibulatkan jadi 4 jadi x o y sama dengan empat Sekian dan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan.